apa kabar untuk kalian semua semoga kalian tetap uh, jaga kesehatan di luar sana dan kita di sini akan mereview gedung parkir dan nyamet punya Ya. Punyanya, punyanya kita akan review jumlah slot spesifikasi ya. beton terus jumlah lift ya pokoknya yang ada tetap uh, tonton video ini sampai habis jangan di skip pas yeah. biar kalian tahu spesifikasinya lebih jelas lagi oh. oke langsung yes langsung Katanya sih lift udah dipasang. Kita ya. lihat aja. Mereknya apa dan kapasitasnya berapa? Kuy, langsung aja. Jadi memang memang eh uh, penampakannya tuh belum belum gitu ya. Ya, 5 lagi ini mungkin jadi lagi mungkin ya. Tinggal pasang apa? Ya, jadi ini uh, untuk kondisi nya Ya, untuk kondisinya ini mm -hmm. di sini posisi butangnya ini satu satunya di mana katanya ada dua oh di sebelah sana untuk satu satunya lagi oh satunya sini ada ya. emergency uh, exit ya emergency dolap mungkin oke juga udah udah kepasang kayaknya ini uh, ujitan deh kan sama kayak yang ada di unit kita ya kapasitasnya sekitar delapan orang delapan sampai sembilan delapan delapan sampai sepuluh orang tadi uh, tentang review liftnya liftnya udah jadi ada dua satunya persis di pintu masuk situ dan satunya berada di belakang dia ada dengan emergency exit ya sekarang habis kita review liftnya dari selot-selotnya nih nah, di Nah, itu berapa slot satu waktu itu berapa slot satu lantai? Itu kira-kira gitu, ya kurang hmm. lebih ini. Nah, ada 42 slot. Berarti tinggal dikali 10. tinggal dikali 10, 42 di 10, 42 kali 10 yeah. ya sekitar 420 -an. -an ya. 420-an. 420 Untuk 10 lantai itu 420 sih nah, 120-an. Jadi teman-teman uh, bisa apa namanya? bisa membandingkan ya. Iyalah, dengan parkiran yang lain lah. Di sini cuma tinggal pasang marka-markanya aja, pembatasnya. kalau blok-bloknya sih udah dipasang baik kita gampangnya tinggal ngitung blok-bloknya iya, satu, <laughs> dua, tiga, satu, dua, tapi satu, informasi satu, lantai itu satu, dua, ya. itu satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, beberapa slot yang perlantainya ya, perlantainya itu. Oke, okay, kita langsung lanjut ke review yang selanjutnya. selanjutnya. Kita naik ke atas. Okay. Kita cari tahu di atas ada apa. Okay. Okay. berapa ya, properti? ada di rooftop, <tuk> di... rooftop lantai sepuluhnya gedung pamanis. parkir Ametis Tower. Ya. Gila, gue jalan dari bawah sampai ke atas itu. Huh, coy. Ya. <tuk> nanti yang keluar ya, oh, dari ya. situ masuk dari situ. Iya. Nah, pertanyaannya itu toilet di mana, coy? Dari tadi gue nggak liat toilet. nah itu dia coba nanti. Dua toilet-toiletnya ribu dua puluh dua, toilet puluh dua toilet dua puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, Apa semua lantai? dua puluh dua, lantai puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, semua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua, 1.200 itu gedung uh, doang, bangunan doang, doang, doang, bangunan doang. Berarti kalau misalnya dikali 10 lantai itu, itu bisa lebih 12.000, ribu 12, 12 ya. an Ya kan? 12.000 itu hanya bangunan ya. Hanya bangunan, hanya bangunan. Nah, teman-teman pasti nanyain untuk masalah uh, bahannya ya bahan ya, Kalau bahan gue, gue tau tahu banget kalau bahan. Bahan Eih, banget, ya? gue Eih, kemarin wala. soalnya udah ngobrol sama orang proyek ya bener Jadi bahan bangunan ini nah, si apa? Si betonnya pakai K500. 500 Semuanya K500. Jadi K500. Jadi temen-temen itu uh, kalau nggak tahu uh, bahan K500 itu nanti kita mau jelasin ke oh, ya. ya ter, ter kita jelasin nah, K500 itu kayak gimana semuanya 500 terkecuali yang di nah. samping ini nih, Yang samping ini K 350. Yang di samping ini, samping ini K berapa? 350. K 350, 350, 350. itu semuanya. Pokoknya yang di samping-samping kayak gini, untuk 350. Ya. Untuk pembatasnya itu nah, K 350, K 350. Sistem apa nih? Bikinnya sistemnya gimana? Sistem sistem. Jadi emang pembuatannya juga gitu kayaknya kemarin kurang lebih berapa bulan? Nih? 4 bulan. Empat bulanan. Tak Untuk parkirin nanti uh, kita uh, diurus, dikelola itu dari pihak luar, gitu. Jadi yang sejenis uh, untuk member, ya member. Ya pokoknya Pertama, kalau yang misalnya. udah punya apartemen, hmm. udah pasti dapat slot di sini. Ya gitu, gitu aja. Jadi kalau teman-teman mau ambil unit Ametis, udah ambil, di garansi ini nih. Udah pasti deh. aman. Udah punya garansi slot parkir. Oh, oh dan satu lagi. Kalau misalnya biasanya tuh kan eh, apartemen ke bawah lihat kan? parkirannya. Kalau kita nih Bismen, di samping. Bismen. Bismen, ya? Di samping 10 lantai Ditambah nanti ada connecting ke, ke apartemen Ometya. Ah. Jadi kayak cuman dari bawah masuk langsung ke Enggak pakai hujan-hujanan, enggak pakai jalan-jalan muter-muter. Jadi ya. cuman tinggal benar-benar jadi oh ya takut lagi teman-teman untuk terus nah. ada, ada ada satu lagi info apa itu, nih apa tuh selain ametis ini bagus bangun apa namanya nih gedung parkir nah. kita juga udah bangun kolam renang Uish, adanya oh di man. sebelah utara di bagian sana kelihatan nggak ya. ya di sini Oke. coba kita lihat kayaknya ada di sebelah sana teman-teman ya kayaknya pembangunannya juga emang eh, bebarengan sih ya. barengan nah. kita ngebut sih buat nah. pak buat sama customer, customer loyal amat nih. Jadi buat disediain parkiran, disediain kolam renang. Gila lalu kurang apa lagi? <tuk> <tuk> betul gitu Bapak kamera. Betul, betul. Uh, <tuk> ya pokoknya sebenarnya udah gitu aja. Kita sih cuman pengen tahu aja nih kayak bentuk bangunan dalamnya slotnya berapa, Spesifikasi, Apa tuh tadi kliknya? Merknya <tuk> pakai merek apa? Dia pakai Fujita delapan sampai sembilan kalian bayangin satu lantai itu ada dua lift gitu kan. jadi nggak ngantri ya kalau kos satu ternyata, lantai dua lift sih satu lantai dua, lift. dua lift. Satu oh, lift satu gedung satu gedung satu gedung dua lift jadi udah nggak bakalan deket berapa gedung ya. men, -men. Nah, biasa aku ya. belum makan ya? belum pas <tuk> pun <deh. tuk> iya gua belum pas <tuk> pun <tuk> ini mereketingnya karena belum jualan apa gimana nih belum <tuk> makan, Menjaga corona ini penjualannya alhamdulillah lah. <tuh> <tuh> buat kameramen gua aja udah ngambil gitu. Eh udah ambil 10, lumayan oh, lah buat eh, investasi. Jangan salah buat investasi bagus. Iya. <tuh> yeah. Di sini yang spesial oyo itu banyak banget. Yeah. ngambil di sini sampai no. berapa? 6 lantai, enam lantai. Kurang ya. lebih enam lantai ya lantai. gua. Gua nggak tahu pastinya berapa enam lantai. Gila. <tuh> gua nggak apa ya luaran. Biasa lah. <tuh> gua biasa. <gak salah. tuh> nah, tapi kebanyakan sih customer di sini bilangnya kalau misalnya ngambil apartemen di sini enaknya apa ya? Jakarta pusat, ya, yeah. murah, dekat sama maka dua, maka besar, jadi lo yang suka shopping. Pusat pemerintahan, itu. iya, pusat pemerintahan itu mah udah pasti tahu, dekat Deket view, ya. ke kementerian-kementerian semuanya di sini, nah. ya, ya, siapa tahu udah beli di sini orang ke main ya? eh udah banyak. Bener. Kemarin terakhir pameran kita di Pertamina Lubrika, ya, Pertamina. di apa tuh uh, kantin DPR, kantin DPR gitu, terus di nah. mana. Pokoknya buat buat sahabat properti, kalau misalnya emang punya saran gitu ya, bang, uh, uh, open table di sini aja nih, promosi di sini aja nih, atau enggak mau tahu informasinya, Benar. Udah komen, kasih saran-sarannya ke kita. Ya. Kita di sini di ya? Di lagi ada apartemen Jakarta pusat harga 400 juta? Yang so, tinggal di apartemen Ametis ini uh, siap aja sih sebenarnya? Itu lama-lama lu kepo, beli harusnya coy. Iya, ini saya udah ada lagi nabung nih untuk oh, beli nah, oh. nggak nggak beli sih. tadi yang gue bilang itu cuma impian aja. Oh, udah, udah ada, oh, tapi udah sebelah ada. sana. <laughs> nah. Soalnya, intinya di sini kebanyakan yang tinggal di sini tuh orang uh, kementerian. Kementerian. Apalagi kemarin ada programnya HOP dari Utama Karya. Dari kita Jadi kita sendiri, ada dari kita. beberapa mungkin pegawai beberapa kakak lah ya masuk ke sini ya? dari HOP. Jadi beberapa pegawai HK itu hmm. sudah ambil di kemari ini gitu. Pegawai ngambil pakai program HOP. Apa tuh HOP? HOP. House, house, Gua tahu gua brasing brasing brasing brasing. Gua tahu HOP itu apa. Pokoknya kemarin tuh ada tuh si Mas apa gitu kan, HOP tuh dia sebutin House ah oke Nes, jadi ini gue pengen tau nih view nya kemana aja sih Ametis iya tapi gue gue gokil sih sini apartemen kenapa tuh? tuh? gue baru tau nih uh. dan kayaknya nih ya di Jakarta ini baru mungkin di Jakarta daerah pusat ya uh. baru Ametis doang nih punya apartemen dan gedung parkirnya bisa gitu iya oh. gak sih? oh iya biasanya kan bawah ya? biasanya di bawah nggak hmm. hanya mal aja ya, ya kayaknya sih bisa dibilang di kita uh, juga apartemen pertama punya gedung parkir yang bisa. Tapi kalau misalnya emang sahabat properti ada yang tahu di sini di daerah sini ada yang punya gedung parkir kayak kita, nah, di info aja. Info aja, di komen ya. aja di komen. Komen oke. aja di bawah, nah. di share juga nanti. Nah, juga. oke masalah untuk Apa uh, gedung parkir kan udah kita jelasin ke teman -temen Nah Gitu. Gue nih, gue pengen tau nih view-view yang ada Ametis nih, arahnya, maksudnya, kemana aja Gitu <gifat <gifat lu, huh? Kita ini kan marketing lo, pakai nanya, kita kasih tau nih, sahabat oh. property Kita gua, kasih, kan. kasih tau dulu nih, langsung aja deh Ya gua mau <gifat> mereka coy, gue mau uh, mereka gitu Ya pokoknya ini gini nih, ini uh. arah ke barat Barat ada apa aja? Coba lu marketingnya coba di Barat ini ada fasilitas apa nih? Uh, itu yang terdekat dengan nama di sini. Ya. Ada Mangga dua. Berapa menit? Itu kurang lebih 10 menit. Sepuluh menit. Terus uh. ada ITC Mangga 2 berapa menit? Uh, itu 10 menit juga. Sepuluh menit. Kurang gandeng. Sebelah. Sebelah. Apalagi. Nah uh, terus. Nah, arah ke barat sana itu bisa arah ke apa, apa namanya tempat wisata kota tua kota tua kota tua nah, kota yang yang bosan di tua nih. mana lagi pokoknya daerah-daerah sini lah lu yang tahu apa kalau kurang tergantung ya, ya daerah bisa nih kalau ke barat kita ini e, langsung bersinggungan sama nggak besar nggak besar ini, nah, ini daerah kota Pangeran harta pokoknya daerah-daerah kota kita cuman kayak 15 menit lah ke sana, itu aja. Kalau misalnya kita lari ke daerah selatan, selatan langsung kita, langsung kita selatan nih. ini selatan nih teman-teman jangan salah ya selatan. Jadi kalau kita berada di tengah, jadi selatan ada apa nih? Selatan ini kita bisa ah, melihat dari unit. Itu bisa Pak, Pak, Pak, Pak, Istiqlal Pak, Pak, Istiqlal Pak, Pak, Pak, Pak, kata administrasinya apa aja lah Pak, Pak, ada apa aja Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, sana. Pak, kantor Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Balai Pak, Ya, gua, ini, eh. Nah, defecar lo dipecek, loh, jadi sama ya, Pak Anis lo, ya. nggak tahu nama mana apa kantornya, nggak tahu. Tahu cuman lu, Pak Anis, gua sering lo balik situ, balai kota. Kita juga pernah. Oh, kita pernah pernah di, <laughs> di balai kota. Kita kemarin orde Pak di balai kota. Ya siapa tahu. Nggak ketemu ya, nggak ketemu Pak Anis ya. ya. Oh, kalau ketemu sama... mesti minta tanda tangan. Nah, eh, mau nama anak anak buahnya ya oke okay. ini untuk yang arah dunia ke selatan pokoknya kalau selatan tuh udah daerah monas kesana lah daerah administrasi pokoknya kementerian hmm. apa aja ada di sana lah benar-benar terus ya. ada lagi barat udah selatan udah tinggal mana nih timur ya, kita langsung masuk ke timur ya oke okay. timur aja deh <laughs> lanjut gengs tadi udah jakarta barat eh jakarta barat Selatan, view barat, barat, barat, sama view selatan. Barat. Sekarang lanjut view timur. Nah, Oke, okay, kita jadi arah ke timur, timur oh, nih. Itu ada banyak timur, banyak kabar kemen saingan. <laughs> Tapi kan itu HPL atau apa itu? Nah, itu nanti kita lihat. Enggak tahu lah. Kalau misalnya mau detailnya tanya aja. Timur nih, yang pertama kali kita lihat pastinya. PRJ Kemayoran yang lebih jelasnya lagi namanya J Expo. J Expo Mayoran. Cuman 5 menit. 5 menit noh J Expo ya, temen-temen ya kelihatan itu ya, kelihatan ya. Pusat Niaga J oh. Expo. Pokoknya tembus lagi ke sana tuh Sunter, mm -hmm. Kelapa Gading, mm. Pelumpang. Mm. Kita bakal mau sakit coy. Mayoran. Mitra ke Mayoran. Ke Mayoran. Hermina, Hermina. Mm Heeh. -hmm. Ke Mayoran, Hermina. Mm -hmm lah ini. pokoknya kalau ngambil apartemen di sini udah pusat kota banget lah hostel banyak, pusat pendidikan banyak, no Grand Orchard pokoknya di sini banyak juga fasilitas pendidikan. Udah sih kalau misalnya sekolah internasional sekolah internasional banyak nanti disuruh ntar ada juga resto, ya. ada <tuh> banyak lah gua nggak terlalu apa, apa. Nah itu, itu, itu, itu, itu lah apa nah, nama ini? View untuk arah ke timur ya lebih ke timur. Nah kita jadi di timur itu lebih mencondongkan ke ini ya condong, mungkin apa condong? <tuk> kalau ke timur mah ya emang udah gitu aja. Oh, iya iya. iya. Arah ke kelapa gading. Ke kelapa gading yang mentok-mentoknya ur apa urusan priu kali sampai-sampai Bekasi bobo ya, Pokoknya yang di sini yang paling dekat mah ya PRJ Kemayoran baru. Kemarin aja waktu ada apa? DJ. DJ. Tahunan. Oh itu di je. Hah? Aku lupa, tunggu. Gua ingat dulu. <SILENCIO> <SILENCIO> apa? Ini? Jakarta Internasional Jakarta. Jakarta. Well Bebet Jakarta ah. Jakarta Wervos Kalau... Tinggal satu view lagi berarti nih nah, Mana? Di daerah Mana? view nya view ke utara. ke utara Ini yang paling spesial Come on nah. Sini aja Cik Dah Sabar properti Tinggal satu view lagi ke utara ke utara temen temen cara apa sih Ancol ya. pokoknya kita wow. berseberangan banget sama Pademangan nih Pademangan Ancol terus eh, loncat teman -teman. Pademangan Ancol loncat ke laut ah. mantan lu gua ke laut <laughs> hei temen temen kalau misalkan temen temen bisa menyaksiin di film-film menyaksiin -film kayak... ah. <laughs> nonton film-film yang ala-ala Meksiko gitu okay. kan nah ini gak jauh, dari Mexico Mexico apa Mexico yang sama ini lagunya gajolnya gajolnya ah kan udah tuh kebetulan sih ini lagi kabut jadi kita gak bisa liatin video Kalau misalnya gak kabut kita ngebuka nih, oh, wih di langkah pantai bro, langsung pantai lu viewnya di mana lu di Jakarta Jakarta pusat dapat view pantai view tinggi balkon nggak hmm. mempengaruhi harga iya. lu mau view kemana aja lu mau lantai berapa aja harganya sama kalau lu beli sama gua dapat potongan spesial uh, potongan apa baju, ya apa celana ya, ama spesial sama gua spesial soalnya gua belum jualan jadi lo kalau mau beli pada curhat ya bang <laughs> ya kan nomor gua Iya nomor dulu ya udah kalau gak mau di nomor gua aja gitu. nah itu untuk view bagian utaranya ya temen-temen Kita... ini apartemen ini lebih cocok buat apa nih milenial atau apa gitu lebih cocok milenial sih, sih memang. tapi terkadang uh, generasi-generasi kalau di kalau di sini buat investasi iya. buat disewain karena capital gains buat disewainnya bagus di sini. Wah, tinggi banget. Bisa ya ya dibayang-bayangin lah sekarang pusat kota Jakarta pusat deket banget sama pusat ah, kedua pemerintahan. Kebanyakan tuh yang di sini tuh pada beli yang emang dia dari luar kota, dari luar kota ditugasin dari... ke sini. Ya, Bingung kan? daripada ngekos oh, sebulan dua sampai tiga juta nih di sini udah punya aset udah punya aset udah punya apartemen sendiri nah. sebulannya sama jadi kesimpulannya apa apartemen bayarnya rasa oh, kos kosan kos, kos, kos. kos. nah, gitu aja oke okay. nah jadi <guchi> gitulah teman teman uh, untuk pertama dari kita dari bawah gedung parkir ya terus uh, fasilitas gedung parkirnya gitu dan sampai kita bakal Ya, gila ada satu lagi loh, ada satu lagi. Apa tuh? Akses transportasi. Wih. Coba gitu. gue pengen tahu akses transportasi disebutin di satu-satu. Jadi gue nih ya, gue coba pasti pengguna uh, transportasi. Apa? Reta. Ya, KRL. KRL. Yang paling deket dah, Raja Wali. Berapa menit? Cuma. Kalau gue, lima menit. Jalan kaki. Buat gue, buat gue lima menit. Pakai apa? jalan kaki jalan kaki jalan, jalan, jalan. Yang layang ya, ya. jalan kakinya nenglayang sih jalan kakin yang <laughs> tapi kalau misalnya emang kita jalan kaki bisalah pakai jalan-jalan lewat jalan tikus ya. tapi kalau pakai motor agak muter sedikit tapi bener. itu cuman makan waktu 7 menit <laughs> ya benar juga banyak ya teman ya terus yang kedua apa biar gua halte baswai emang lu naik apa? Pasway ya, Gue naik mobil, oh, ya. mobil. Pasway kemarin sebelum jualan Sekarang gua udah jualan gue naik mobil Laman, Kita yang lagi promosikan lu aslinya, Bukan lu pake mobil ya, Tapi kan man, fasilitasnya Satu-satu ya, Nani? Omae wa mou shindeiru Habis jualan kemarin langsung beli mobil Jualan apa tuh? Ha? Jualan apa? Jualan ini, <laughs> Kira -kira ini jualan. Oh, unit. Langsung satu lati nah, dong Kalau misalnya mau akses Kalo Benjamin oh, mobil. Oh, mobil. Iya. pokoknya keluar benjamin sueb tinggal belok kiri udah langsung masuk tol bisa bandara, langsung masuk bisa arah ke uh, cawang wow. pokoknya sini oh. udah strategis banget Masuai, itu lu dari apartemen ke tol itu berapa menit? ya 7 menit ga sampe tol menit lah 5 menit nyampe kali? 5 menit nyampe ya jangan oh. gitu Baso ya. Baso itu deket sih dari sini apa enggak nama apa namanya? nama halte-nya itu Jembatan Merah. Jembatan Merah. <laughs> Jembatan Merah bukan yang di sono eh, di. Ancol. Simpang ini Jembatan Merah. Itu bukan. Ini Simpang Jembatan Ancol. Simpang Jembatan, Jembatan Ancol. Apalagi udah itu. <laughs> Oke okay, habis itu. Ya gitu, Jadi gua di atas Mas Pak ini kayaknya. kayaknya itu aja pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan apartemen ini kayak gimana dibangunnya siapa atau ya pokoknya ada pertanyaan apapun ditanyain aja di kolom deskripsi di bawah satu lagi nis apa satu lagi dari tadi dah dulu pak satu tambah satu dua penting kalau teman-teman yang pengen nyari properti itu yang seperti apartemen legalitasnya iya sih legalitasnya Legalitas. pokoknya kalau cari apartemen yang penting tuh legalitasnya jelas nah, seperti kita benar banget ah. legalitasnya apa? HGB Murni ya kan? HGB Murni doang? kan ada serata titelnya nanti marahin ya. lo ga dibawa serata titelnya itu apa artinya? HGB Murni HGB Murni, Murni. silahkan bapak itu. kok gua? bapak jelasin gak? ya, jadi HGB itu katanya nih mewakili mau pilih kalau misalnya 25 oh. tahun perpanjangnya bayarnya pasti bayar <tuh> berapa itu nanti bakal dikalkulasiin untuk keseluruhan unit yang pastinya nggak bakal mahal katanya cuma satu persen satu persen itu dibagi lagi kan satu persen dari mana itu keseluruhan unit nanti. Gitu. dari harga unitnya atau apa gitu ini. dari harga unit dari harga dari harga unit untuk saat nanti ya yeah. bukan saat ini okay. kan kalau kalau properti itu tiap tahun naik kan jadi nanti itu di persentasinya tuh pas nanti pas 25 tahun pas perpanjangan lagi jadi gitu temen teman ya jadi ada perbedaan legalitas itu ya? ilmu ini apa sih? HPL pokoknya kalau misalnya kalau yang gua tahu ya keunggulan HGB murni strata title itu meskipun nanti kita pokoknya kita tuh bukan kayak ngontrak lah kalau HPL kan kita Kayak, kayak ngontrak, ke tanah kayak ngontrak ya. lah ngontrak tanah, Tanahnya ya? punya orang, kalau nah. ini kan tanahnya punya yeah. utama karya sendiri Jadi ngebangun di atas tanahnya utama karya Jadi meskipun nanti mau dirubuhin, mau dihancurin gedung-gedungnya Kita masih punya presentasi yeah, bener -bener. Jadi nanti sertifikatnya gitu kita dua Dua ya. uh -huh. Udah, udah kalau misalnya sertifikat kita takut-takutnya ada salah ngomongnya Kalau misalnya emang ada yang, hmm. yang lebih jelas lagi lah yeah. datang aja lah kalau ah. mau tinggal lari oke okay. sama bawa duit dua juta setengah buat jogging pay udah gitu ya. aja gitu aja teman-teman ya oke okay. bye Thank you see you, you.